Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama Kunci jawaban Halaman 37, 38, 40, 39, dan 41 Pada tema 2, kelas 4 Baik, sekarang kita akan jawab di halaman 37 Diskusikan dengan temanmu tentang sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan Tulis kesimpulan dari hasil diskusimu pada kolom berikut <tuh> Energi yang digunakan dalam pengeringan ikan adalah energi panas matahari Panas matahari dapat menyebabkan ikan kering Karena air yang terkandung dalam ikan terserap menjadi uap Sehingga menyebabkan ikan menjadi kering Berikutnya, di halaman 38, jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks: <tuh> "Bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah sekitar tersebut?" Jelaskan karena letak Banyuwangi berada di daerah pantai, maka potensi sumber daya alam tersedia yaitu ikan. Banyuwangi juga sebagai penghasil ikan terbesar Bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat? Banyuwangi jelaskan Baik, jawabannya <clears throat> Karena sumber daya ikan yang melimpah menyebabkan Banyuwangi Menyerap banyak tenaga kerja Mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan hingga industri rumahan Berikutnya di halaman 39 kita akan jawab Bagaimana dengan wilayah tempat tinggalmu Apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten atau kota tempat tinggalmu Bagaimana sumber daya alam tersebut mempengaruhi Kehidupan masyarakat setempat, ayo cari tahu melalui wawancara dan studi pustaka. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut: sumber daya alam di daerah saya ada ikan, dan ikan ini dapat membantu penduduk di sekitar saya untuk mencari nafkah, menangkapnya. Kemudian menjualnya, sehingga kebutuhan pokok dari masyarakat di sekitar saya sampai saat ini, alhamdulillah, masih terpenuhi walau terkadang uang ini diperoleh hanya sedikit. Berikutnya, perhatikan informasi yang diambil dari bacaan tadi. Pertumbuhan produksi ikan tangkap di Banyuwangi sebesar 31.600 ton dan pada tahun 2011 44.570 ton pada tahun 2012 dan 49.539 ton pada tahun 2013. Taksiran jumlah produksi ikan selama tiga tahun berdasarkan informasi di atas adalah Taksiran jumlah produksi sama dengan 32.000 Ditambah dengan 45.000 Ditambah dengan 50.000 Sama dengan 127.000 ton <tuh> Jelaskan bagaimana cara kamu melakukan penaksiran Cara melakukan penaksiran 31.600 dibulatkan ke atas menjadi 32.000. 44.570 dibulatkan ke atas menjadi 45.000. 49.537 dibulatkan ke atas menjadi 50.000. Berikutnya kita akan menjawab di halaman 40 Seorang nelayan memperoleh ikan sebanyak 120 kg hari ini Ikan tersebut dijual sama rata kepada 4 pembeli Taksiran berat ikan yang didapatkan oleh setiap pembeli adalah Baik kita hitung dulu taksiran ke ratusan 120 kg menjadi 100 kg 100 kg dibagi dengan 4 maka hasilnya adalah 25 kg Pertanyaan berikutnya jika setiap pembeli membayar Rp 17.000 per kilogram taksirlah berapa uang yang harus dibayar masing-masing pembeli jawabannya taksiran kepuluhan ribu, 17.000 rupiah menjadi 20.000, sehingga 25 dikali 20.000 adalah 500.000 rupiah. Berapa jumlah total yang diterima penjual? 100 dikali 20.000 rupiah adalah 2 juta rupiah. Sebanyak 148 warga desa Muara Baru Bekerja sebagai petani 257 warga Bekerja sebagai nelayan 106 warga Bekerja sebagai buruh pabrik 467 pekerja Sebagai pedagang 325 warga Bekerja sebagai Ibu rumah tangga Dan sisanya Tidak mempunyai pekerjaan Jika jumlah warga Desa Muara Baru adalah 1.100 orang. Taksirlah jumlah warga yang tidak mempunyai pekerjaan. Baik, kita taksirkan. Dari 1.100 kita kurangi dengan jumlah orang yang bekerja. 100 ditambah 200 ditambah 100 ditambah 300 ditambah 3.000. Mohon maaf, ditambah 300. Sama dengan 1.100 dikurangi dengan 1.000, jadi 100. Di halaman 41, buatlah soal cerita tentang penaksiran. Jumlah siswa kelas 1 SDN 1 bisa adalah 158. Di kelas 2, jumlah siswanya 135. Di kelas 3, jumlah siswanya adalah 198. Kelas 4 dan kelas 5 mempunyai jumlah siswa yang sama, yaitu 210. Jika jumlah keseluruhan siswa SDN1 bisa adalah 1200 siswa, taksirlah beberapa, berapakah jumlah siswa kelas 6 SDN1 bisa. Sekarang, di halaman 41, di Ayu Renungkan, kita akan jawab 4 pertanyaan ini. Untuk pertanyaan yang pertama, Jawabannya adalah, yang saya pelajari dari kegiatan hari ini adalah saya mempelajari tentang keadaan masyarakat Banyuwangi yang bekerja dengan memanfaatkan kondisi geografis sebagai wilayah perairan laut. Pertanyaan kedua akan kita jawab, sangat bermanfaat. Kita jadi mengetahui bahwa kehidupan perekonomian masyarakat sangat didukung oleh kondisi geografis atau sumber daya alam. Untuk itu, kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia. Berikutnya, pertanyaan ketiga akan kita bahas. Perasaan saya selama belajar sangat menyenangkan. Saya sangat suka belajar hari ini. Berikutnya, pertanyaan yang keempat kita jawab. Hal yang ingin saya ketahui adalah kondisi sosial budaya masyarakat Banyuwangi. Berikutnya, amatilah pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan rumah dan sekitar tempat tinggalmu. Tuliskan hasil pengamatanmu di bawah ini. Pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan rumah dan sekitar tempat tinggal yaitu air untuk mandi, menyiram bunga, listrik untuk menyalakan TV, kipas angin, matahari untuk menjemur pakaian, Ikan dan padi Nah itulah yang kita bahas pada video kali ini Untuk video berikutnya nanti kita akan bahas di halaman 42 sampai dengan 48 Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh